Gimana sih, pelajarin dong. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Berjumpa kembali di channel saya Savanescal Official. Oke, jadi di video kali ini seperti biasa di sini saya akan membagikan preset-preset preset yang terbaru lagi yang lagi viral ya. Oke guys, kita langsung aja simak mas satu per satu presetnya ya. Oke okay, lanjut ke presiden yang kedua Oke, okay, lanjut ke versi yang ketiga, guys. Ya, oke, okay, lanjut ke versi yang keempat, ya. Oke, okay, lanjut ke episode yang kelima. Oke, okay, lanjut ke episode yang keenam, guys. Oke, okay, lanjut ke persidangan ke-7. Oke, okay, lanjut ke persidangan ke-8. Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-9 Oke okay, lanjut ke versiode yang ke-10 Agar vai Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-11, guys ya. Oke, okay, lanjut ke versi yang ke-12. Oke okay, lanjut ke versi yang ke tiga belas. Oke lanjut ke versi yang ke empat belas. Oke, lanjut ke episode yang ke-15. Oke, lanjut ke episode yang ke-16. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-17. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-18. Oke lanjut ke versi yang ke 19 <SILENCIO> Oke lanjut ke versi terakhir itu ke dua